to my channel kembali lagi sama aku di kia channel Oke okay guys jadi aku pengen tutorial hijau pas natali itu tanpa jerman tau gitu guys Oke okay, jadi sebelum lanjut jangan lupa di like comment dan subscribe Oke okay, jangan lupa di share Oh ya betul guys, aku Beli Beli pas minatali ini Beli di via sofi Nama tokonya adalah Nunu hati Oke nanti kalau kalian susah nyarinya Aku bakalan taruh di Description box okay? Oke mungkin sekian Sekian video dari aku Thanks for watching Dan next video berikutnya Dadah